modal oh, ama. Jadi iya mah. Hmm. kemangan yang bintang, bawang hujan Oke. yang Saleh doni ngeser. tapi Kita aso